Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya yang memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi game yang patah-patah atau mungkin FPS drop atau mungkin freeze di PCSX2 ya Dan ini kadang-kadang terjadi di PC mungkin yang high-end atau mungkin mid-end juga masih terjadi gitu ya Apalagi katanya dengan game Persona 4, katanya bakal kayak gitu Dan uh, setelah saya coba gitu ya dengan uh, laptop saya mungkin yang mid-end mungkin Memang terjadi yang kayak gitu dan setelah saya otak-atik-otak-atik otak udah seminggu gitu Saya gonta-ganti settingnya sampai bosen gitu Pak ya Dan akhirnya saya mencoba gitu ya untuk memindahkan salah satu dari ISO atau mungkin uh, dari file PCSX2-nya ke SSD gitu Nah ini dia gitu yang telah tadi saya bilang Jadi mungkin ini bukan video fix tapi saya rasa ini juga video fix karena uh, kebanyakan sekarang orang udah menggunakan OS SSD gitu Dan uh, sekarang SSD udah banyak banget gitu yang kenal dan banyak banget yang pakai beda sama dulu gitu ya pas pertama uh, SSD sampai kalau nggak salah 120 nya tuh 800 ribu ya kalau nggak salah dan sekarang untuk bawaan laptop pun sekarang udah ada yang pakai SSD dan ya mungkin nggak tau juga sih ya apakah SSD-nya kalau SSD yang abal-abal apakah bisa ngefix masalah ini ya dan untuk cara tahu kalau kalian misalnya yang awam gitu tentang komputer atau mungkin laptop kalian bisa uh, klik Tombol Windows gitu ya yang adalah ada emang Windowsnya, atau mungkin yang kalian cukup klik aja yang start di sini gitu kan, yang kalian cukup ketikkan The frog, gitu ya. The frag dan kalian cukup klik enter dan nanti kalian akan melihat di sini media type-nya solid state drive atau mungkin hard disk drive gitu dan uh, kalian cukup simpan salah satu dari game PCSX2-nya gitu atau mungkin ya kayak gamenya gitu apakah God of War apakah Persona 4 apakah Ratchet Clank dan sebagainya kalian simpan di SSD dan uh, saya mencoba juga gitu ya oh mungkin karena ini memang uh, software-nya gitu atau mungkin PCSX2-nya yang bermasalah gitu jadi saya simpan di SSD dan ISO-nya saya simpan di hard disk biasa gitu dan itu nggak uh, ada. Free enggak nggak ada FPS drop dan sebagainya dan saya juga coba gitu saya tukerin untuk PCSX nya di harddisk dan ISO-nya di SSD gitu karena untuk ngebaca di sini mungkin butuh waktu yang cepat jadi saya simpan di SSD dan ternyata efeknya sama kayak PCSX nya di ada di SSD dan gamenya ada di HDD dan saya juga mencoba gitu ya untuk uh, game dan PCSX2 nya saya simpan di harddisk gitu ya dua-duanya Dan ternyata itu jadi patah-patah dan freeze dan setiap battle itu ya pokoknya ngeselin lah ya tapi kalau misalnya saat nge tiba-tiba nge-freeze Dan nanti jalan lagi jujur saya nggak ada masalah gitu nah cuman pertanyaannya Bang kalau misalnya saya disimpan di C sama di D nih nah itu tapi masih satu harddisk gimana jadi uh, itu cuman beda partisi ya Jadi kalau kayak gitu misalnya kalian laptop kan cuma ada satu harddisk nih gitu Dan itu partisinya beda gitu ya Jadi ada C sama D gitu Kalian misalnya simpan ISO-nya di C dan uh, PCSX-nya di D atau sebaliknya gitu Itu kayaknya nggak akan menyelesaikan masalahnya gitu Jadi kalian harus simpen salah satu di SSD Dan ya itu dia gitu Mungkin ini bukan video fix gitu Cuman ya kalau kalian mungkin punya SSD kalian bisa coba gitu untuk cara ini atau mungkin kalau kalian misalnya konten kreator gitu yang uh, mengeluhkan mungkin ya dan konten kalian misalnya konten PS2 atau mungkin konten jadul gitu, PS game-game uh, jadul gitu. Kalian harus punya SSD gitu untuk simpan uh, PC dua nya atau uh, ISO-nya di SSD gitu ya, terserah kalian lah ya. Nah, cuman uh, mungkin ini yang uh, apa ya, tambahan ya, tambahan sedikit. Kalian jangan beli SSD yang abal-abal Kayaknya untuk yang abal-abal nggak -abal akan ke-fix ya Jadi saya menggunakan SSD yang agak sedikit uh, mahal gitu ya Jujur aja agak mahal Samsung dan Samsung itu kayaknya sih ya, Kayaknya itu udah yang paling bagus untuk SSD gitu Walaupun ada juga sih Corsair ada juga Dan saya menggunakan SSD-nya NVMe Bukan uh, M.2 biasa atau BNM gitu ya jadi ya itu dia sih ya. untuk uh, fixnya dan sedikit tambahan juga Kalau mungkin kalian konten kreator yang mau uh, ngefix dan kalian beli SSD Saya saranin jangan beli SSD yang abal-abal Ya kalian beli Samsung atau Corsair lah ya Ya pokoknya terserah kalian ya. Ya kalian beli aja ya SSD gitu ya. Karena ya SSD menurut saya penting juga. Dan saya bikin video ini sekali lagi kayaknya ini bukan fix gitu ya. Dan mungkin oh ini nge-troll oh ini apa clickbait enggak gitu ya. Karena sekarang orang udah banyak juga ya yang udah tahu SSD dan punya SSD. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Thanks for watching. Bye-bye.